apa ya, $15 baplas yo orang kaya tapi kreatif guys, yo wow. aku wow, tidur nih bu jabu capek, oh, mau aku langsung, -langsung ya, Iy, yo, yo, Oh, berarti. <coughs> Mas. Penghapus catatan Oh, bisa daftar alhamdulillah. Masal ATM, Iyawas, Mestilah, mm. Aku, aku bilang, aku sering bilang makasih karo bose. Bose ngomong ini kira, pernah ya bilang makasih karo aku. Mbak, <tutup> <tutup> <-tutup." tutup> <tutup> <tutup> siapa yes. semburu eh, itu mbak ulifah kan calon pecal eh, kerjaan yang uh, uh. ngono aku nggak ketemu karena sampai di ya. sini <laughs> sama nanti teman Aku neng waras ya ben. aku Aku Pinang. Oh <laughs> lah nah, <laughs> <laughs> <-ay runge>. <laughs> lo kaya tuk bonus rong aku males balema. ngonon kok lho sih kan pt gini <tuan -tuan> Kalau biar ya aku tahu? pengalaman Tapi omong-omong Orang yang ya, dia langsung kono tekan daerah-daerah tuh kena ngendikan, dia orang ngerti. Sing <usari> NS sing free barang juga sih enggak suka bosen Hongkong masaji-masaji ini gitu Iya masaji-masaji loh di room Benyobong Oh kenyata berarti kok ibu kan pesan kenyal. nulus apa gelum lah mbak eh, saya gelum? tergantung bujunya bu, om, Bocor, kadang ngilay ya. jerawat, mau hidup nanti. pacar gue sama malangnya hijau. Jerawatnya lagi dihujani, emang dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, di Dihujani, apa Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani. Dihujani, dihujani gak nerapa mbak sampai ah. oh, eh. kan sebega <laughs> untung orang bilang balik di mbak bekas Iki oh. no. lho. No, transport. iya aku kiat dek opo tosiko opotosiko yuk balik aku ingin ini gawe molen nanti kakeknya tinggal kayak sami lah benar tak kaya nih iya molen kan senang tak kira anu orderan es kopi kan kayak orderan bahannya apa mbak tepung apa itu itu atau kak kaya dobel kartu tepung Pikir ya, aja seneng lah iki ya. ya, apa, molen Maen iki aku ya kursi julu. Pokok pangan-panganan ngono itu ya tapi enggak enggak seneng. So, seneng aku ki sambel karo asin. Heeh. Mm. belum belung-belung ngono Mau Aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti aku mau nanti terus aku sa ulung manik to menit tak mangan kok buni masuk Di aku di waduk dong lanang sing aku di. Aku, gitu. ya. pasar Engko. Heeh nya po. apa gua atas ya. Ini saya kuat. barang sik loro tapi